Sebaliknya waspadai jika GBP US bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.31900 karena ada potensi GBP US berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.32202. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212